521 Purnawirawan TNI Polri Bela Said Didu Lawan Tirani dan Kesombongan Sekitar 521 purnawirawan TNI Polri memberikan dukungan kepada Said Didu yang tengah bersangkut kasus hukum di balik skrim Mabes Polri. Said sebelumnya dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ratusan purnawirawan TNI Polri yang mendukung Said Didu itu tergabung dalam Patriot Peduli Bangsa. Mereka menilai apa yang selama ini dilakukan Said Didu sudah tepat karena demi menyelamatkan bangsa Yang dibela Said Didu adalah keselamatan rakyat, keadilan, kebenaran, kemerdekaan dan kedaulatan NKRI Yang dilawan Said Didu adalah tirani, kesombongan, kesewenang-wenangan, penjajahan dan penjarahan tulis pernyataan patriot peduli bangsa Para purnawirawan TNI itu melihat kondisi negara Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, karena banyak pejabat yang tidak lagi mementingkan kehidupan rakyat. Kondisi negara yang makin hari makin mengkhawatirkan, di mana pengelolaan negara ini bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan asing dan asing yang sangat rawan menimbulkan konflik horizontal vertikal dan dapat menghancurkan kedaulatan NKRI. Maka dari itu ratusan purnawirawan TNI Polri mendukung Said Didu sebab apa yang disampaikan Said Didu merupakan suara hati rakyat dan bentuk kritik untuk membangun sebagaimana dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terjadi kriminalisasi terhadap para pejuang keadilan dan kebenaran, para penyambung kepentingan rakyat maka sikap kami sangat jelas, kami akan berada di belakang dan membela mereka, ucap pernyataan patriot peduli bangsa. Ratusan purnawirawan TNI Polri menegaskan masih memiliki rasa tanggung jawab dan berkewajiban dalam pembangunan nasional, termasuk mengamankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mendukung setiap langkah anak bangsa yang ikut berpartisipasi melakukan perbaikan berupa kritik dan upaya, lainnya guna mencapai tujuan dan cita-cita NKRI yang merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur.